Sejak hidupnya dimulai 4,6 miliar tahun lalu. Bumi telah melahirkan dan memberi kiamat bagi bermacam spesies. Deretan keajaiban alam diikuti deretan bencana. Deretan keajaiban itu antara lain adalah munculnya makhluk bersel satu. Lahirnya fotosintesis, evolusi makhluk multiseluler. Munculnya banyak kingdom. Insect, Crustacean, ikan, amfibi, reptil, reptil raksasa, mamalia, hingga akhirnya genus Homo yang jadi nenek moyang spesies kita sapiens lahir 2,5 juta tahun lalu. lalu. Tapi semua itu diikuti dengan oksigen holokos, letusan gunung super vulkanik, meteor jatuh, kepunahan massal pertama, kedua, ketiga, zaman es, global warming. Zaman es mencair, kepunahan massal keempat, kelima, hingga akhirnya Homo sapiens. Sapiens hanya dalam usianya yang baru sekitar 12.000 tahun ini, kemudian sudah bertanggung jawab untuk kiamat banyak sekali spesies. Mulai dari mammoth hingga sapiens modern seperti kita yang sudah mengancam kelangsungan banyak sekali makhluk hidup di dunia ini. Penciptaan alam semesta itu jauh terjadi sebelum manusia ada. gitu. Tapi selama ini, alam semesta itu tidak pernah komplain di apa apain nama kita. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi-sisi alam, adanya manusia itu hukuman tidak buat mereka. Kita tidak pernah ngomong, kan? Namun, Homo sapiens sendiri selain memberi kehancuran spesies lain, juga terus-menerus berjuang dari kiamat yang sering dibawa oleh makhluk lain. Oleh organisme lain. Bahkan organisme ini begitu kecil mikroorganisme, virus, bakteri, jamur. Lihat saja dari zaman Fir'aun, sudah tercatat bagaimana terjadi wabah yang bisa sangat mematikan. Zaman Yesus, semua orang takut dengan penyakit lepra. Kemudian bangsa Maya dan Aztek, yang punah karena flu dan cacar yang diimpor dari Eropa. Black Death, Flu. Pandemi itu kan juga berkali-kali itu ya. Yang paling besar adalah Black Death ya. Black Death itu 1347 sampai 1342. 5 tahun. Bro. 100 juta orang Eropa mati. 100 juta orang Eropa mati. Cacar itu ya membunuh 20 juta orang. Cepat atau lambat ya manusia juga punah juga. Dulu dulu pernah nggak ada kok. Ya. Bro di bumi ini manusia pernah nggak ada jadi kalau suatu saat manusia punah ya nggak apa-apa juga itu ya. kalau manusia itu unik iya istimewa nggak seperti biasanya kita dia sama dengan spesies spesies yang lain sama dengan kambing, kecoa, kutu itu salah satu kehidupan. Nah, tak just, just an eh? apakah kemudian dengan tingkat kecerdasan yang seperti ini manusia itu menjamin dirinya survive, enggak, itu. enggak, kecoa itu ya, kecoa itu jutaan tahun masih ada, kita belum apa-apa itu kalau soal survival, survivability, tapi kan kecoa nggak bisa nyanyi, itu adalah keunikan manusia, apakah spesial, apakah khusus, apakah istimewa, enggak, berbeda aja, cuma berbeda. Belum pernah sebelumnya dalam sejarah panjang bumi, nasib semua makhluk hidup di dalamnya ditentukan oleh satu spesies saja, kita manusia. Ancaman nuklir, deforestasi, konsumerisme, agrikultur, eksploitasi lahan, eksploitasi hewan, modifikasi genetik, perburuan liar, polusi udara, polusi air, polusi tanah, hingga sepertinya sudah tidak ada harapan. Manusia selalu terbakar, selalu terbakar keinginan Terbakar ambisinya, terbakar dan terbakar, dan terbakar tidak pernah tahu kapan cukup adalah cukup. Tidak seperti seekor singa yang memakan satu zebra, dan dengan damai membiarkan kawanan zebra lainnya lewat, tanpa panik memikirkan untuk mengisi kulkasnya. Kalau dalam pemahaman saya, ego itu adalah sense of I Sebuah rasa bahwa ini adalah saya. Dan saya ini sesuatu yang... ...terpisah dengan apa yang bukan saya. Insting untuk bertahan hidup itu menurut saya sudah ada di dalam organisme terkecil... ...bahkan makhluk satu sel pun punya insting buat bertahan hidup... ...apalagi manusia gitu yang terdiri dari 70 triliun sel ini. Maka kita kemudian belajar untuk mengakumulasi aset sebanyak-banyaknya. Aset itu bisa macam-macam, bisa keterampilan, bisa kekuatan, bisa jabatan bisa, harta, benda. Karena itu bagian daripada insting buat bertahan hidup yang bilang bahwa karena hidup ini e, tidak pasti, tidak bisa diramalkan, dan berisiko, maka saya demi bertahan hidup, harus mengamankan saya dan semua perpanjangan dari saya, anak cucu maksudnya. Saya nggak peduli dengan yang lain. Bisa artinya orang lain, bisa artinya planet bumi ini. Sehingga ketika dia dihadapkan pada dua pilihan, yang satu pilihan yang tidak merusak lingkungan hidup, yang satu pilihan yang merusak lingkungan hidup, basis pemilihannya bukan merusak atau tidak merusak, tapi mana yang akan memaksimalkan potensi saya buat bertahan hidup. Dia tidak melihat lingkungan hidup adalah bagian dari saya. Kita tidak ngeh bahwa tubuh kita ini, Dibentuk dari apa yang kita makan dari planet ini. Udara ini adalah bagian daripada planet ini yang kita hirup. Gitu. Kita nggak, tapi kita nggak lihat bahwa dia terkoneksi dengan kita. Bahkan dia jadi bahan pembentuk dari bagi badan kita. Makanya kita bilangnya saya, dan ini lingkungan. Padahal sebenarnya dia sangat terpaut. Secara biologis, secara filosofis, sangat terpaut gitu. Chinese health authorities are still working to identify the virus behind a That the mysterious pneumonia, pneumonia that had broke out in the video. Kasus positif virus corona pertama di Indonesia. Ada dua waktu. Let's take a look at the global the pandemic numbers, numbers now. There are more than 1,7 million cases of COVID-19 around the world. We'll the US is working on the world. Kalau kita bisa menerima bahwa saya ini nggak superior. Saya dan COVID-19, atau siapapun virus yang ada nantinya, sebetulnya punya level yang sama. Kita sama-sama ada di alam semesta ini mau sama-sama hidup kok. Tapi selama ini, saya merasa di atas awan. Semua bisa saya lawan. Nah, ketika itu saya tidak bisa lawan, saya resah. Manusia jadi stres karena manusia pinginnya semua serba pasti kapan ini virusnya selesai kapan ini ada vaksinnya kapan bulan berapa, tanggal berapa tahun berapa berapa lama saya di lockdown berapa lama saya nggak boleh keluar dari rumah ketika kita sekalipun harus mendapatkan kesempatan atas penyakit atau apapun yang mampir di badan kita perlu kita ketahui bahwa itu akan selesai selesainya seperti apa tidak ada yang tahu Eh, kita harus belajar menerima uncertainty. Harus belajar menerima ketidakpastian. Akhirnya ada jeda. Untuk dunia berhenti. Untuk manusia berhenti dan merenung, melahirkan cinta bagi sesamanya. Bagi sesama makhluk hidup lain. Hewan atau tumbuhan. Primata ataupun unggas. Kecil atau besar. ...yang jauh ataupun dekat, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Virus COVID-19 ini sampai hari ini membunuh 120 ribu. Sementara orang meninggal karena sakit jantung sehari itu 48 ribu. Sementara penduduk dunia berapa? 7 miliar. Masih banyak yang bertahan. Tapi ya, ya namanya manusia, ya dulu pernah nggak ada di bumi. Cepat atau lambat juga akan punah. Tapi apakah karena COVID-19? gitu. Kamen 誰かこの美しい地球を救うのだ。